So, WhatsApp guys, kali ini aku bucapatu sedang berada di pantai Trini di kawasan Gunung Kidul. Cek, aku ke sendiri bersama Fajar. WhatsApp man, WhatsApp bro. Ya yeah, yeah, WhatsApp. Bu, Hi. tapi keren sih. Gilirnya. Nah spotnya bagus di sana ya. Oh mandi, mandi setianjo kan ya? Jauh, jauh. Parah ya. Di Gue nggak bisa. Ya, bisa. Bisa di Ini Gue kira ini ini Men. ini publik Jauh. Jauh. Yeah, I ha ha ha